korban lah kepala korban nah, jadi ini untuk kepala korban lah lagi kira. 9 lewat dari rumah. malam. malam, apa namanya? menggunakan merah, Terus pakai tidur biru. saya enggak tahu. Oh sebelumnya. tahu saya. Om... untuk kantor anak nah, terus eh, beberapa jam berada Terus itu dari saya, yang, Ayo, itu, yang, yang ya. lain, Kali Kali ada yang Sebelumnya yang sebelum hari-hari yang sebelumnya ada pernah uh, ini ada biasa curhat tentang apa ada moral atau apa? Ada. Hmm. malam sebelumnya? Uh -huh. sebelumnya tuh, mungkin. ini nih, orang tertahuhinya pak, tahun lah, kalau misalnya, itu punya tahu, cuma ada e. luka. Luka. Luka. Luka. Luka, luka, itu jelah. Lu, kalau ada soalan lain mungkin okay. e. itu jelah. Ya ada lagi mungkin dalam besar murung atau apa Bapak dua hari ini nah, kita di munggung pindah lain itu, itu. Hari. Hmm. dua hari itu belum lagi dua hari pindah lain dua dua hari pindah lainnya itu bagaimana mereka mereka sedih atau kayak apa Ya tentulah sedih. Berdiam, mereka... ada dia pasti ada pikiran Nah pengarang Slam Pien yang mengetahui pada waktu malam itu siapa lagi karena dari lampirnya di rumah seorang ini ya, ya, ya, so yang jadi, bisa. Anda, ya, ya. Ya, ya, ya. melakukan untuk kita gabung apa perasaan apa yang setelah yang, ini? Perasaan apa yang, yang saat ini ya oh, secepatnya <tipun> <tipun> yang mendapatkan pelaku itu ya. Terus anak yang Dua sekolah 2 umur 1 sama bulan. berapa lulus